serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya Baiklah perasaan apa untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Ada kabar terbaru yang sangat membanggakan sekali dan pastinya ini kabar bahagia Kita lihat di postingan Papa Bilar 2 jam yang lalu Mengunggah Foto bareng persahabat ya Dengan bos M-Dex Wow, Masya Allah Bismillah, persahabat ya, Mudah-mudahan ada kejutan Yang disuguhkan oleh Leslar Untuk kita semuanya Apapun yang dilakukan proyek apapun itu Bismillah, mudah-mudahan lancar dan sukses Amin Dan kita lihat juga persahabat Jadi postingan ini, Papa Bilar Menuliskan sebuah kalimat Jadilah gelas kosong agar bisa selalu terisi Dan ketika penuh jangan lupa untuk membaginya Agar tetap bisa diisi Lagi nyari komen kok senyum Lesti kayak tertekan ya Tuh mas abad, ya masya Allah Penampilan kesangan kita sungguh luar biasa Apalagi BBM yang selalu sadar dengan kamera Bunda Lesti kejurah pun tampil sangat cantik Masya Allah kualitas yang ditenteng Kaleng bunda El itu bukan kaleng-kaleng harganya, persabat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah, barokah, dan lancar segala urusan idola kesayangan kita. Kita simak juga persahabat di kolom komentar, begitu banyak juga respon yang diberikan diantaranya dari Bu Fir, mengatakan, ditunggu Pak karyanya, Rizky Bilar, Lesi Kejora, Bismillah, les lar Bangkit, Amin. Ada juga persabat ya, tanggapan lain dari akun Instagram, Dunia Leslar mengatakan Masya Allah Mereka ini ya Kalau pakai outfit warna hitam Kenapa cakepnya makin bertambah sih Masya Allah banget ya Senada banget warnanya Warna hitam Terlihat sangat elegan Dan pastinya cakep banget persahabatan Kita lihat juga komentar selanjutnya dari akun Mama Leslor mengatakan, Masya Allah, Anda melihat paket komplit hari ini. Semoga kalian tetap menjadi gelas kosong yang bisa terisi dan berbagi. Amin. Kemudian, kita lihat juga persahabatnya setelah ketemu dengan bos m Kita lihat persahabat, ada cedukan Al-Fatih yang sedang bermain sepak bola. Menemani panda Pandah, persahabatnya. Menemani Papa Bila, terutama yang sedang bermain bola bersama tim Marwah, Masya Allah. Lihat lucu dan sangat menggemaskan Aksinya Abang El Lagi memainkan si kulit Bunda, Masya Allah Persahabatnya ada Bunda El juga Aduh ini cute banget, pokoknya sangat menggemaskan. Kita lihat juga komentar Yang diberikan di ungan ini Salah satunya dari akun Hakan Yati Mengatakan Masya Allah tabarakallah bener banget naik gemes ya Lihat Abang Fatih Sama Bunda juga pengen pinjam Satu hari aja katanya tuh Cita-cita yang gak mungkin Sehat selalu anak kasih salehnya panda selalu Allah jaga Abang Fatih bersama Pandanya dimanapun. Amin ya Allah. Masya Allah. Begitu banyak doa, begitu banyak support yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Ini sangat lucu dan sangat menggemaskan Abang El. Kita lihat juga persahabat. Cidukan selanjutnya ada Bang Adis Kai juga ternyata. lucu banget ya Abang El memakai baju bola tuh persahabatnya makin terlihat kegantengannya, apalagi aksi memainkan bolanya lucu dan sangat menggemaskan. Masya Allah, ini anak pinter, anak solehnya Panda. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Untuk selanjutnya persahabat kita simak juga di unggahan mama keceora. Dua jam yang lalu juga mengunggah sebuah postingan persahabatnya temu kangen, kata mama. Udah dua tahun gak ketemu, masya Allah. Sehat selalu ya, untuk kedua orang tua. Ke juga doakan yang terbaik untuk keluarga besar Leslar. hati intinya, kita selalu mensupport dan mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar Leslar. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya Tetap selalu menunggu kabar baik dari Leslar Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Nipo TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik Dari Lesli dan Bila tentunya Bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh